dengan judul Hina Presiden dan Wakil Presiden kini bisa dipidana Makanya hati-hati Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan Naskah Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP Kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu 6 Juli 2022 Dalam RKUHP ini terdapat ketentuan mengenai aturan tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Draft final revisi kitab hukum undang-undang pidana atau RKUHP menjadi prodang kontra di masyarakat. Apalagi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang kontroversial ternyata masih dimasukkan. Menurut wartawan senior FNNN Hersubeno Arif dalam kanal YouTube of the record FNN Kamis 7 Juli 2022 Ia mengatakan mau teriak bagaimanapun Kalau pemerintah punya mau itu akan jalan terus Inilah salah satu keburukan yang terjadi jika pemerintah tidak punya kontrol Jadi mau tidak mau kalau masyarakat mau ngomong apa saja Mahasiswa sudah turun ke jalan, namun pemerintah akan terus berjalan. Pasal yang dimaksud dalam draft RKUHP tersebut adalah pasal 217, 218, pasal 219, dan pasal 220. Pasal ini tentu membuat khawatir banyak orang, khususnya mereka yang terbiasa memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada pasal 217 diatur tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden Setiap orang yang menyerang kepala negara dan wakilnya terancam pidana penjara paling lama 5 tahun Sedangkan pasal 218 mengatur tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden Barang siapa yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakilnya akan dipidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Hal-hal yang termasuk kritik yang tidak bisa dipidana dalam RKUHP tersebut yakni menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Selanjutnya, kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden lainnya. Lalu kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wakil presiden atau menganjurkan pergantian presiden dan wakil presiden dengan cara yang konstitusional serta kritik yang tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden Sementara itu, pada pasal 220 ayat 1 disebutkan kalau pasal penghinaan ini sifatnya delik aduan jadi kamu bakal bisa mengalami masalah hukum kalau presiden atau wakil presiden sendiri yang melaporkan tindakan penginaan yang kamu lakukan. Ini rumusan hukum atau makalah. Ini kelihatan sekali yang bikin orang kampus. Ujar Hirsu Beno. Demikian kawan ini informasi. Nah, di sini saya sedikit angkat bicara. Ya. Baik, kepada saudara-saudaraku Ya, dengan adanya IRKA UHP ini Ya, bahwa menghina presiden dan wapres Ini bisa dipidana ya Maka saya sarankan kepada Saudaraku Jika mau mengkritik pemerintah Ya, men mau Mengkritik presiden, wakil presiden Ya Sebenarnya Itu tidak ada masalah Sepanjang di situ tidak ada penghinaan ya kepada presiden, ya. berikan kritikan, masukan tanpa harus ada dasar, ada unsur ya kebencian, hoak, inaan itu tidak masalah. Mengkritik itu boleh. Nah, yang yang jadi masalah pada saat uh, uh, kenapa seseorang nanti bisa dipidana, ya. Karena ini didasari dengan kebencian, dengan hinaan, cacian, makian, ya fitnah. Ini di dalam agama manapun itu tidak boleh menghina, memfitnah, ya yang adalah memberikan masukan. Ini, ini. jadi kepada saudaraku agar hati-hati di dalam menyampaikan kritikan, jangan sampai terlalu semangat. Ya kan menyampaikan kritikan tapi bablas. Eh sebagai contoh nih, ya foto presiden badannya presiden tapi kepalanya kepala, ya mungkin hewan dan sebagainya dipasang di situ. Nah, Itu kan tidak baik. Makanya ya. kalau kita mau mengkritik, kalau saya ya kalau saya, ini ini ini cara saya. Saya lihat oh apa ini yang kekurangannya pemerintah nih. Oh, apa kekurangannya presiden dan wapres? Dalam pengambilan kebijakan. Setelah tahu, baru, seperti ya, contoh nih, yang sering saya kritik masalah tenaga kerja asing yang terus masuk ke Indonesia. Itu saya ikut mengkritik keras ya kan agar betul-betul sebagian besar tenaga kerja kita itu dari Indonesia sendiri alasannya belum mampu ajari rakyat harus diajari harus mampu karena siapapun presiden dan wakil presidennya bergantian terus menurus menerus jika ada kekurangannya tidak ada presiden dan wakil presiden ya sepanjang sejarah yang 100% itu benar, tidak ada. Pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, kekurangannya inilah harus kita beri masukan. Nah, pemerintah pun yang merasa ada kekurangan kemudian diberikan kritik eh, kritikan atau masukan i eh, harus merespon kekurangannya itu. Jangan dianggap sepele. Nah, kalau dianggap sepele, nah akhirnya muncullah ya hal-hal yang Dilort kontrol oleh rakyat Ya mungkin kalau sudah buru ulang-ulang Begitu Jadi ini arah sebab dan akibatnya Nah kita lihat aja perkembangannya ke depan Dan ini pun Presiden dan Wakil Presiden Ya Kalau ada yang menghinanya Sang penghina bisa ditahan Kalau itu ada laporan Ya ada laporan sendiri Dilakukan oleh Presiden Dan Wakil Presiden eh, Bukan dilaporkan oleh orang lain Ya kan? Itu yang kita tahu tadi itu Demikian kawan, bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh